Jika pergerakan emas bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1809,87 sampai 1808,58, maka tunggu kemunculan tutup pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas di mana ada potensi harga akan menyentuh area 1828.04. Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.808,58 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.798,64. Sekian analisa forex untuk tanggal 5 Januari tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212